Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun kalian berada kembali di DivaTV hadir Untuk mengabarkan informasi Terbaru seputar idola kita Lesti dan Rizky Bilat Bagi kalian yang baru Menemukan channel ini jangan lupa Bersahabat untuk selalu Mendukungnya dengan cara klik like Comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang, untuk selalu memberikan informasi terbaru kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat, untuk menemani santai malam kalian saat ini, walau akan memberikan vitamin bahagia dan pastinya kabar baik langsung dari Lesti dan Bilar. Kita awali dengan kabar spesial yang bikin tentunya kita bahagia sekali, bikin semangat Malam hari ini langsung disuguhkan vitamin bahagia lewat Abang Fatih yang semakin menggemaskan Abang Fatih sepertinya persahabat yang masih berada di Indosiar masih menemani Bunda Lesi kerja hari ini Doakan selalu terbaik persahabat ya, tahan henti hentinya kita selalu mendukung, selalu mensupport dan mendoakan buat keluarga Leslar Pusingan ini pun persahabat di oleh akun It's Bitterty. ada kalimat caption yang dituliskan. Makin di zoom, makin pengen jadiin pacar, hidungnya, bibirnya, matanya, uh, katanya, tuh masya Allah banget ya. <laughs> saking gemas saking tentunya kita happy banget malam hari ini. Langsung dibikin semangat oleh Abang El Fatih, yang selalu membuat kita semakin bahagia setiap harinya. Kemudian persahabat ke kabar selanjutnya Ada vitamin bahagia juga yang kita dapatkan di channel Youtube-nya Leslar Entertainment Baru saja ini memposting Vlog terbaru persahabat Ini momen pemotretan kemarin di rumahnya Mama Gigi Baby Sultan photoshoot Lesti ajak ngerujak para bundanya Wah, wow, Masya Allah banget ya, seru banget Ini tentunya istri-istri Sultan Mudah-mudahan silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik, persahabat ya. Yuk, kita gas ke semangat terus untuk mendukung karya-karya idola kita. Apalagi, persahabat ya, tentunya karya-karya dari Lesler Entertainment sudah masuk di jajaran trending Good Sky ke channel YouTube Lesler Entertainment sekarang juga. Selanjutnya, persahabat, ini juga ada sebuah momen spesial saat foto shoot kemarin kita salfok dengan sepatunya Abang Fatih persahabatnya dengan Kenzo yang pastinya ini kalian melihat bahwa mereka samaan ya <laughs> ini sih luar biasa kejutan dan cidukan vitamin bahagia yang kita dapatkan bestinya Lester dan pastinya persahabatnya bikin happy banget nih kemarin Masya Allah full moment kejutan vitamin langsung disuguhkan lewat idola kesayangan kita Abang El Fatih yang semakin aktif setiap harinya mudah-mudahan semakin banyak dukungan yang selalu diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita kemudian bersahabat ke kabar selanjutnya juga kita mendapatkan cidukan vitamin terbaru di malam hari ini terbantau Papa Bilar sudah berada di kantor baru Leslar Metaverse bersama Kordi Salim dan Reza Papa Bilar tentunya terciduk lagi memotong nasi tumpeng Semoga persahabat ya, acara malam hari ini dilancarkan Acara hari ini, malam hari ini dimudahkan dan disukseskan Dan doakan selagi terbaik untuk Leslar Metaverse Semoga semakin mendunia dan semakin sukses pastinya Amin, insya Allah banget ya Bapak Bill terpantau lagi memakai baju kemeja putih Kita tentunya bahagia sekali, ya. Alhamdulillah Usaha semakin lancar Mudah-mudahan doa Tentunya selalu dipanjatkan Dari orang-orang yang tulus Mencintai keluarga besar Leslar Dan selanjutnya para sahabat, Kita mampir ke unggahan Dari Ibu Siwi Ibu Siwi satu jam yang lalu Ini merepost kembali unggahan dari Indosiar Indosiar ini memposting Foto BBL Ekspresinya luar biasa banget ya Bikin bahagia Dan kita simak persahabat di kalimat caption, ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Bu siwi lihat muka abang L jadi kangen cucuku satu ini lama gak ketemu pasti kamu udah besar ya nakis-kis kiss. waduh masya Allah banget ya abang L ngewakilin banget deh, tahu aja kalau udah jumat pasti happy katanya itu masya Allah ibu siwi aja, sampai rindu dan kangen banget ya, sudah lama gak ketemu dengan Abang Fatih, semoga persahabat selalu diberikan kesehatan dan secepatnya bisa ketemu dengan BBL ya, Ibu Siwi dan langsung dikomentari oleh Bunda Lesti, Bunda Lesti mengatakan, Oma, Dukir banget ya, Masya Allah, gemesin banget pastinya, luar biasa kita makin gak sabar ini menyaksikan acara di Akademi 5 yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar Persahabat ya, di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 Ini dulu informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, bagaimana ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh